Hai teman-teman, ketemu lagi di ceronya Karohimin. Nah, jadi kali ini Karohimin akan mencoba herping di malam hari di Desa Nambok, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Merbabet. Karohimin juga ditemani sama teman-teman dari desa sini yang akan menemani Karohimin berpetualang di malam ini. Oke, okay, ikutin keseruannya. hijau, Biasanya mereka suka di atas pohon suka tidur ya. Dan kita lihat juga ke sini. Kalau ke sini itu semakin rimbun banget, saya juga tidak pakai sepatu, cuma pakai sendal. Oh, Cukup rimbun banget ya, jadi sini juga ditumbuhi sama semak semak. Selain hewan, biasanya juga ada makanan. Nah, ini ada jembatan, teman-teman. Kalau -teman. so, ini jembatan penghubung daerah bagaikan. Bukan ini jembatan untuk melewati kebun. Kebun. Oh, jadi kebun ya. Oke, di sini kebun bambu kita udah muter-muter, tapi sayang kita belum dapat satu hewan di sini. Oke, lanjut sini, pik. kebun kacang ada lek sebenarnya tadi ada nah sekarang kita ada di perkebunan antara perbatasan kebun dan hutan kita coba explore lebih dalam lagi mana nih kobe lurus aja lurus ya punya cukup luas banget. Di depan itu berarti hutan. Kalau di sini berarti e, perkebunan. Kalau di belakang yang tadi kita lewatin itu berarti pemukiman. Oke. Okay. Karena biasanya ketika di hutan itu suka ada ular tanah. Kawasan Pulau Jawa itu e, biasanya ada ular tanah. Oke. Okay. Saya pun udah pakai sepatu, jadi sangat rentan banget ketika uh, ke hutan. Di sini ada kebun kacang, lihat. Ini kacang warga, kita lagi di perkebunan, antara perbatasan hutan dan perkebunan, lihat. Nah, kita belum makan ya, kita coba minta icip dulu, 90 lihat. Yuk. Hmm. memukan titik tinggi lihat wow keren sekali nah lihat ngene pik lihat cantik oh dia lihat sini Oke, okay, jadi uh, gelap banget dan lihat sekarang jam 21 lewat 44 berarti hampir jam 10 ya. Kita masih ada di tebing Di depan ada sungai kecil. Oke, okay, kita akan coba uh, explore jalur sini. Oke okay, teman-teman di samping saya sebelah kanan itu ada sungai. Jadi kalau siang itu kelihatan sungainya cukup dalam juga. Aduh, kita udah lama juga kita belum dapat hewan satupun. Mata merah muncul guys, mata merah muncul guys. Oke, okay, jadi kita ada di sungai. Kita udah ke kebun, kita turun ke sungai. Belum dapat sama sekali. <Sos> banget kita baru pertama kali menemukan kunang-kunang dari alam. Oke. Okay. Lihat cantik. Oh. Lihat. Lihat kelihatan nggak baik? Kelihatan kelihatan. Oke okay, lihat. Kelihatan. Nah ini keren banget deketin bro. Odo cantik. Uh, udah diam diam diam. diam. Kelihatan lagi. Matiin lampunya. matiin lampunya. Mati lampunya coba. Nah matiin senternya. terus terus nah hmm. jadi yang berkedip ini kunang-kunang teman-teman Oke itu yang berkedip kunang-kunang keren banget ini udah mulai langka karena susah banget ya dijumpai di pulau Jawa lihat ya. Wow keren banget kirain keren. kata saya mustika iya kan? kirain mustika ini jauh berkedip Oke keren ya. ya ini yang berkedip nah sebelah sini yang berkedip ini kunang-kunang Jangan dikira mustika ya tapi ini cicak-cicak atau kunang-kunang e, Kasih center lagi Oke lagi deketin Ini adalah kunang-kunang teman-teman Keren banget perubahan Mereka sekilas seperti cahaya Yang terang ketika malam hari Oke Ini dia memiliki warna yang cukup terang Berwarna kuning Oke lihat uh, Mantap juga ya teman-teman ini adalah kunang-kunang Oke okay, dia memiliki warna yang cukup keren Oke teman-teman lihat di samping saya saya menemukan laba-laba yang cukup besar lihat spider spider ya benar lihat oke dia ternyata menemukan mangsa di sini juga ada lagi ini betina sedangkan ini jantan lihat oke keren banget ini tidak berbisa namun mereka mempunyai gigi yang cukup tajam oke kita nggak boleh ganggu karena mereka lagi nah lagi makan ya keren ini jaringnya kuat banget ketika ada hewan yang kesini pasti mereka akan terperangkap sama jaring yang cukup kuat banget lihat dia menemukan mangsa yang cukup keren uh, keren banget uh, tapi saya belum menemukan ular sama sekali